Hadirin, di antara kemuliaan ramadan, dari sekian banyak keistimewaan, dari sekian banyak anugerah yang Allah bentangkan dijawabnya doa, dilipat bandakannya pahala, diletakkannya kepada rizki-rizki, diberikan kenikmatan ibadah sehingga kita rajin berdoa, salat rajin baca Al-Qur'an Lebih daripada itu ada di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat ampunan dan segala dosa-dosa yang pernah lakukan selama ini. Bahkan saking tingginya nikmat ini, saking sayangnya Allah kepada tempatnya, semua sifat ampunan ini diberikan oleh Allah di siang dan malamnya. Saksi yang tadi menyampaikan, man salama Siapa yang mampu menunaikan puasa Ramadan, Dilakukan karena Allah, dia berharap kebuliaan, mengoreksi dirinya dari mulai fajar sampai magrib, benar puasanya, maka berpotensi diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan dalam hidupnya. Dari mulai magrib ada peluang dosa sampai ke subuh lagi. Lalu dia tunaikan ibadah malam, man Siapa yang mampu bangun malam, menghidupkan malam Ramadan, dia salat tarawih, dia berdoa kepada Allah, dia pikir dia istighfar dengan tulus mengingat dosanya, memohon pahala diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.